dalam hal ilmu kula nu paretenan nggih pengeren. Mungkin ibadah mung ilmu, ya, maksudnya. Kulau, ilmu. Nu pernah baca satu hadis, kulo tapi Rasulullah Syaroful wa karomul mukmin Was tihna anan Sing darani Gedeng tahedcin, misalnya ratan tuh dia nulis pertama, pokoknya tafakur, Nah, sekarang esok kakek kelon nyurabo, pokoknya giga cas, pokoknya rohen rohen, rohen es kolon, rohen rohen, pokoknya giga cas. Bang tahedcin rame ni, pangeran, malah. Malah rame nitong, roh tahedcin, sing pivi cafe, dong, neng penguang, bang rame Malah pangeran rame, utang dilibat dilibat, <tuh> <tuh> ya, pemikiran Amel, lo utang kok nebo? Dilibat, tunggu ramen itu, tapi satu-satunya kebaikan D ini kok orang ini gue nih, dukun ngono toh, jadi kok pemikiran naburunya Mbak D, nih, mau dipijat toh lumayan, lo nih, perkara neramoro dukun Kenapa begitu? Setelah Anda makanya ini gue ya. saya baca BNI ilmi, saya baca. Kalau Anda tahajud kemudian baca Antalhak, senyata itu Allah, liane gak nyata. Terus gue uang rapati iwo di, ya bedunya merapat wedi. Be di. Merkoka ngerti, bedanya udah orang Barang udah orang jelas. raja les. Donggi misalnya ngeten guys, contoh gampang ya. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Wongonok ya, ini gue uang ngeten kan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja? Terus aku meninjain nih, Gusti saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan saya kan 5 tahun lagi pensiun kalau punya tabungan 100 juta kan setelah pensiun saya punya uang itu <sipun> malaikat sing bagian mati sing roh mati merong dino nongkas. roh detail mati wong kok gue belokin wong umurnya karya rong dino kok beleno nanti 5 tahun, gue udah kok nanti peradaban belas bahasa anda batil semua, nah, di mata Allah bahasa ini kan batal semua kan Mungkin bahasa ini batal apa enggak? batal kan? Ngomong ke bayang gusti no. so, gue wawu Apa wawu wawu wawu wawu anak wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu Anak wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu wawu aku sudah membunuh di sini, aku mempunuhkan roh mati jenengan, bingung malekat singapnya nyalah aku membunuhkan mempunuhkan roh mati jenengan kalau tabungan anakku itu roh mati jenengan karena mengatakan roh mati itu lebih luas ketimbang sekedar uang mungkin uang saya nanti habis, tapi roh mati jenengan tidak habis makanya nabi ayahku, nabi ternyata pinter nabi ayo mantan yang suge, terus nanti gudikan macam-macam, terus suge meneh tapi tau gudikan, menangin. meneh kok terus melarat terus saya balik <laughs> Iku racun keliru niru kan, kan niru, nabi ayo nabi melarat tapi ini cerita itu nabi ayo terus jadi suge Iku saya ngomong direksion niru, faham ya? jadi niru, sebaliknya eh, ojokok <laughs> faham kok. Ya. cerita nabi ayo, nabi suge, aku melarat suge, makanya saya harus niru-niru Nang dibangkit perkara ini <laughs> kok niru keturusan <laughs> nabi ayat zaman sugeu berita bungan mas kata tengkotak kata tengomah kata walhasil gak pengiraan dibito dibito gawe walang mas belalang mas um nabi nabi tenan ulama nabi itu dibito no belalang mas um nabi Dawud kelayan bedagi dicekali di lebo no sa tidak ada ikarung nanti rasending jadi bedagi dinyak gak pengiraan waw Dawud eh, woy pak yu kita ke idunya Ono malang masa ibo ya kejar cerko <tuh>, ya umur, siapa tadi aja pina ya rupi, uang uama iya shpa umir rohmati, kasih sakit warak sangai rohmati jenengan lu sinten, lu punya ran enggak berdo, wama iya shpa umir rohmati, kasih sinten toko stu si sakit warak sangai rohmati jenengan dari kalo kenapa mangan sego stu ke nono tolo bo pangan, dari ko seprik bo umbe, lu tari koro kanyam, lu kecang goreng bo pangan, lu niatem kusti kapi rohmati jeneng koe <tuh>, na. Tidak ada yang merubah Nah itu seneng Kenapa pengiran seneng? Ya biar aku kenyifati Allah Orang nyifati makhluk iki. Tapi tidak kenyifati Gedang goreng enak gizi ini Sate enak gizi ini Berarti <Howard> kenyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini yang doif Ya doif yang bisa jadi benda Jadi ini kiyap Dari wali ini pengiran Tapi rasanya di jensui paham yang paham uang gampang jadi wali pas mangan, pun nanggandalku uang gampang jadi wali ku pas mangan jadi uang hadis ini sangat menggembirakan mulanya ikhlakau ini kalau ini saya apal tadi inna woha ta'ala layar do'anil abdi illa akal al-aqlata fayahmaduhu alaiha aw syaribah syarbata fayahmaduhu alaiha Nibur, ini uradaksini rasulur nganggil ina nganggil la Inna woha, Allah sak teneng Allah taala layar doyek tene rindu sapa Allah wong ridane Allah wali ta wali dure dire wali Allah Allah paling ridho ning kawulane nalikane mangan sak an terus muji Allah betapa rahmate Allah gue jembar iso mangan engko ora bisa cegukan yo ridane Allah betapa rahmate Allah jembar menawi kata-kata Rasulullah iku nak ngendikan syafaat ngendihkan barang paling sakral lu pas nabok dar kabar diwayat syafaat itu Nabi pas nabok dar lagi saya iki jarang wali pas mangan ngomong penting kok pas mangan lah habis itu nang ngomong sakral ngetan ibar sholat ngetan ibar sikatan nah zaman Nabi buat yang biasa pas dahar Nabi ngendihkan pas dahar nabok jenisnya uh, biro katifah fasatin Sambil Allah Kambing Nabi ngerti kan Ana sayyidul awalin wal akhirin Aku bisa mimpin neng akhirat Orang-orang no, Nabi Adam Sak pengisor Ilah tahta niwai Soalnya sak ngisor Kukabe Ana sayyidul awalin wal akhirin Ana awalu man yaswa Ana awalu syafi'in Wa awalu narwa Musyaffa Ngerti kannya pas dahar Karena uang So para pengiraan Malah pas dahar Karena Mangan tuh ngelibatkan Sekian fungsi sarap Jutaan fungsi tubuh Waling-waling tenan Mangan tuh kangilan tenan kutus sapuluan hileng apa melainkan gunya nganti bingtolong polu robot lalu ini macam-macam. nak wali bapar ulama sing terus maka ulama pokoknya saya mau uang, Re -repot. Tawara, ini repot tak warah, ini kok hadis sohkai jadi, Inna innawoha ta'ala dan hadis ini mutawatir, di Bukhari ada, di Tirmidhi ada, di Al-Adhabul Mufrat ada innawoha ta'ala layar Anil abdi, illa akal al-aqlata, fayahmaduhu aliyah awsari bas-syarbata fayahmaduhu aliyah kulon buatan sombong ini, kita hadis bini mati kulon sering mangan bi anak kulon, bi Hasan bi jalan kita selalih tiap mangan saya, ini berbareng kalo sering tak jang. Alhamdulillah alhamdulillah ya, Hasan ya masih bisa makan ya pak. Suami suami kayak terbiasa anakku dijiwai meskipun kalo cara lahir gak, kalo cara lahir gak, cara lahir di mobil di pekerjaan kalo yoki ayi tapi anak kalo nak makan kita sama. Alhamdulillah pak ya bisa makan. Telinga untuk bisa makan itu meskipun anda punya uang butuh sehat butuh ada setru butuh ada musibah butuh segit, tak lalat. Alhamdulillah saya kira tak tunggu nilah gitu terbiasa. Juga kalau makan, juga peristiwa besar, karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Biasa, Ibu ngobrol, ora, ngobrol, Titi Wali akal sak puluhan, orang nanti sak piring jadi inna woha, akla master mas darmarno ya, dorang maaf ya, wafak latun ni kajal, sak jadi sak sak gerakan, akla, akla, jalsa jalsah jadi orang aram nak darin sak lumbuhan itu, jalsah misalnya dorok tuh dorbatan, berarti sak pukulan kalau balin malih sih Innuhata ta'ala do adil abdi idha akal alaklata fayakmatuhu alia aushari al besar bata fayahmaduhu alia tidak allah paling ribo na ono kawulane mangan sak anu ribo banget yang allah suaneng banget jawab ya kalau saya sakit maam mau bisa ceguan ya allah saya bikin buat mangan segini di dulu nengi ono tempe di ono sate di ono ayam di dulu mikir mungkin bisik-bisik lo pangeran tuh manggung di dari guru-guru aku orang tahu mangan mangan dengan garpu Pak tangan-tangan kayak guru jadi kanan oke makan tangannya isen supaya kayak ya aku nak isen jadi perkara ini khawatir Kalo itu nyeksain di tenang Bapak Kulo Bapak Kulo itu kayak modern kayak modern kayak seneng guaian Tapi kalo berang roh, Bapak Kulo berang buatan terdek Nanti sepuluh, nanti kapun tuh Tiap dihari si mesti terdek, kayak gak nyaman Ini kaya. mesti, kayak tertekan Nanti kapun tuh, modern kayak bapak seneng guaian Kulo sakniki juga paham Memang ini luar biasa, makan tuh luar biasa Maksudnya kata Quran nyebut sifat kualian Ini dibarengnya no ayat mangan Pemperku makan, aku tidak tepak cara mau makan Aku tidak ada no yang parek, aku no, pemeran Cici misalnya aku menganggap manusia aku lemah sehingga butuh mangan, Aku dari wali ini pangeran. aku ngakon aku doif. Gusti sedih meletih ini, aku butuh segera nah. Menusul kan gobek banget, ketika butuh presiden, aku ke pacar Misalnya saya, butuh perizinan, butuh presiden, butuh menteri, aku ke pacar Saya jadi menusul, aku tidak tiba ngiku. Aku rano presiden udah umur, menteri udah umur, tapi nara rano beras habis banyak itu mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air, sama air. Tapi kalau habis presiden, toh aku teko buat suambu, buat karpet merah, anak banyak teko, buat tinggal Melayu mana? Padahal anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum itu penting sekali nah makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini kul aro in aswa hama hukum khawrong famayyatikum bima imai kalau kamu mau banyu, kamu mau banyu? presiden itu ada yang menteri? ya antri yang misalnya sampai dicapak bergerak taruhan, sidi-sidi yang terpengasih banyu nanti yang kepengen itu harus pakai masyarakat itu sudah dibanyu orang-orang, padahal nyawa kita bergantung ya nah, ini mulanya korang ngilik no kul aroaitum in asfahama hukum haurong ramai yak kumpul. korang didik ngertan tentang anak kula tentang buju kula memang banyak yang janggal gusah itu kok jarang roh didiknya dengan buju minta hati juta duha didik kok caranya mangan itu kurang rasanya gede ulama mulanya omongan no, yang ini omongan semerawut Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil, rongi sholat, rong wajib sholat, caci lihkuh soal nikmat mangan. Sebelum kita mau kalah via nikmat mangan, mulai sing duda-tuda pengiran Jengben Alman. Nanti gue urusan mangan sampai Allah dah wah Misale aman hadal le diar in amsa kanopo risiko, Jadi saya pikir gak sih ngresikaini gue itu setiap saat amsa kanopo risiko, Mencabut. Preski itu rasa iki uang mana udah kebiasa, perkleke aja serokokan, dari cari kuku yo, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, mangan, koan, koan, koan, koan, mangan koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, ngopi, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, koan, itu musibah gitu, coba lainnya gitu nggak kepengen para pangeran mangan di jiwa itu nah, mangan itu uh, Muni bismillah malah poso posok, uh, wakwis mangan sedih no. itu itu uh, kalau nyebatan itu apa? Bism bismillah itu seperti Allahumma lakasum tu wa'ala rizkika after tu tetep di bahagia maka kau enak ngaku poso tak misalnya wih buah gata misale kisah suhut kustik lu badah mereka poso pengiran pengirana bangga ya, terus nopasamper weh <tuh> ya <tuh> iya nak kibagabik poso pengirana noleng-noleng anaknya nak kibagab poso poso nopu terus nong nanti subuh ternyata kita kuat poso mergono rizkini pengirana wa'ala rizkika after tu kulonu sakit makan kemergi rizkini jeneng jenengan. Asal bika aman terus kalau iman mek jenengan. Dadi ini luar biasa. kalau alhamdulillah iki dadi atamana wasaqona. Baca alana muslim ngapalhuri. Paham ya, padahal nikmat paling gede nikmate is kan Islam ramangan ya mati tenan. Lah disebut pertama dia atamana wasaqona lagi wajah alana. Aku bintu baku di saya janggal, pingin toh cari esam paling pur, kau ya ya ya isang opo rara, opo woi woi woi woi woi woi woi woi woi di cara uang yang para pangeran kau itu aneh tenang lu berdinasangan kau rasif berarti wali kau aneh tenang. Nabi Sulaiman wah Nabi paling suka-suka Nabi kau Nabi Sulaiman. Ini kau diwajri tahu ini. Ini penting sangat kau. Kau lalu ke Kangilan, Malek jenengan lewat Kia Mulail Kangilan. Ayo lewat saudaraku Kangilan. Kalau sudah jadi sohata di sekitar sing suga itu minimal seperti harta sing Yang kedua-dua sambil lihat, wani sudah korong itu seket juga Bagaimana ya? Ya, saya marah, marah wani ya wani ya Saya ini lewat mangan, ini jalan tengah, lewat apa? Nabi Sulaiman itu suga-suga Nabi Orang-orang nabi Nabi Suga, Nabi Sulaiman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 nabi-nabi sisi perempuan cerdas sing, sing di sini sing melarap di terus cerdas di sini itu cerdas di sini ya, ada, ada nabi-nabi itu dan itu nanti ngirim satu pasukan Wah, ya pasukan perang ya dulu kan perang itu, sampai saya pergi perang peradaban tertua manusia pertama, kabel habil, itu perang lalu saya ingin irak perang, ono ceknya perang biar tidak ada apa-apa, semuanya turunan perang peradaban manusia tertua itu perang, kabel habil itu perang malahan orang alim mau jaga perang, jurabati kakiannya mau kitab berarti perang itu tertuang, benar ues. Nahiku Nabi Sulaiman ini, itu bareng di negeru ngomong semut, jadi semut tuh apa lewat? Nego ne daerah sih ngapa jadi pasukan Sulaiman. Kalat namlatu ya, iwan namlat hulu masakin aku timannakum timan nakum Sulaiman wajuduh wahum layak syaurun. Jadi semut si ngapi konvoi langsung ke tua ngomong nohe para semut jangan lewat jaluri ini nanti Sulaiman mau lewat sama pasukannya nanti kalian terinjak ketika anda terinjak Sulaiman sakbalane raro roh. Tapi Sulaiman dari jauh karena dia nguasai mantika toiri, mau dinamikuli safety, fatabas sama tohikam, mingkau, dihewa, koalat roh piausi ini, anda suron emba takal lagi, anda ta ya. Ya Allah, kulu lu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman karena dia mendengar langsung yang pasukan. Hei pasukanku jangan lewat jalur itu itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut Ketua kirim turunun. Sulaiman mengalihkan pasukannya mengalihkan jalur. Nah, iku si Semut Ketua tadi yang namlah tadi. Iku sumpah saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekek hadiah itu satu biji gula. Nakurarom mau nyolong nging di, semuturagda aku hukum nyolong. Makuragda rani gak nyolong, gak ada di jebol dingtil, warna di pabrik dulu pak. Nah kami kura ninyaolong, orang mukalap dulu pak. Seret pot. Kalau cara ngedikan seumur ini bukti bahwa teori saya benar. Tidak boleh sandi kiat terus para pangeran lewat mangan, mm -hmm. ini ayatnya jelas hati aman heda lady yarzu kuku ini. keluar baton sombongnya sama darahnya kulo sombong kena orang kena terserahiku aja nih kan, kulo tiap dikiduik uang meskipun sengaja kido rutin, utawa isoh membeli bujo senajanto rutin, isoh disenjana aku wah syukur ya sakbole, karena bagi saya setiap nikmat itu tak itu nikmat yang baru, dan misalnya kalau dikiduik uang sengaja kido rutin lah, ya allah kau jauh dikiduik pangeran, jadi itu tidak agak peristiwa besar nah gobloknya kita karena hujan terjadi tiap Desember seakan-akan kalau hujan Desember biasa kan biasa Desember hujan. padahal yang biasa ini adikan dicabut Tuhan juga akibatnya luar paham ke? Kalau Rufin misalnya biasa untuk kelaun sekarang luar biasa makanya setiap itu aku disyukur kalau masih itu paham? hahahaha aku coba rutin terus ngadep apa? nah ngomong-ngomong malah orang rutin uga-muga-muga Elek-meneng <tuh -muga> Malah elek-elek uang nih Tomah ku elek-elek uang Semutnya lega ukuran Nabi sederhan Dia tadi pertama ndak yakin kalau Sulaiman Nabi Kok kasih Nabi umlah Nabi kok sugera karu-karuan Akhirnya dia pakai ukuran ngetes Bawa tadi sebiji newo, Gula Inkah na nabiyan Sakaroni Kalau dia Nabi pasti terima kasih sama saya kalau tidak, bahwa malikun menalmuluk kalau tidak, terima kasih, berarti di dia raja kalau Sulaiman itu gedokane jaran. kalau jaran, jarak, kalau ada emas kalau ada yang ada, kalau ada yang ada yang ada kalau ada tapi pertanyaannya, yo gedokan jaraknya, kalau ada emas. ada laku niatkan Nabi jadi ngelecehnya no emas tempat turunnya Sulaiman itu emas, tapi tidak gedokannya jaran mah. nabi yo katik aneh, ngene ana wong kontroversi yo ora Akhirnya nggih. Akhire semut mau um, matur ma suliman kang dikawal beberapa hewan. Prosedure lan langsungan rajab. Hasil kasebut kewan mentertawakan semut wong sugeng gula. Gula. ngono kok wadiai. Sepici lah. Itu ya pepatah kowe ngene ngono, ingkanan nabiyan sakaron. Wa illaha wa minal muluk. Juara untuk konyi Sulaiman, Sulaiman roso mudo sukunang farta kile ya kee muga nih awakku, semodung mulai sikile Sulaiman, mulai nopo kee, sembunyi muga terus, ngantos dong pipile Sulaiman, terus gunanya nih ditambah lana nih, nopo ditei Sulaiman, terus timbal Sulaiman, Sulaiman, Sulaiman suwana ngerakar, nangis Sulaiman, jadi Sulaiman jadi, miskinon jadi, emu miskinan, potonglah Radeo saling nyumbang. <laughs> <tik> <tik> <tik> Supone ora karuan. Terakhir sempat jake yo ya. berarti yo ya, kowe nabi tenan, yo ya, waras tenan ya, kowe nabi tenan. Merko Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah ora ono bedane. Cara kowe dadi waline Allah Subhanahu wa taala, kue iso cukup yo gawok. Ra sing pirang-pirang ra eh, S.E. ora sarjana ekonomi kok iso nyukupi awake. Yo gak Ora oh, tekkak goblok ngono ora tau sekolah, yo kok iso mangan nganti tuwa mati yo gawok. dong ora sekolah kok Bo, pinter gole? Nah. <tik> Dadi wong nak pareng pinggiran ora tegak yo gawok, ora semut yo gawok. Kurang kadang nak ro kewan serai iso mlayu yo gawok, ora iso mlayu gole mangan ning ndi kok yo do mangan nganti tuwa. Sing tukang layon kau manuk malah kecekel. <tik> Diburu pinggiran. Si tukang pelayan malah kecekel Si tukang pelayan malah kecekel Mereka menurut sobat tikus bintar pinter, pinter tikus Tikus rasa kecewa di rumah dia. Rasa dihutang di toko bangunan <tuk> Jadi misalnya ada pertanyaan Menurut sobat tikus bintar di Yang hmm, kecilan gawe Sampai yang karek panggung pinter di Ya nyor Walaupun rosa sombong Kau nak pertanyaan di walik ini ya srepot gitu Nah menusul weh afdal Nak kabeh uribeku Wama khulagdul jinna wal insailah Laya afudu Mulanya nak teori kulau bener ngetan Pertama menusul roh niku ku duwek rizki pakanan Mulanya terus sana ayat Ma uriduminhum mirrizki Wa ma uriduminhum ayut aiman Aku orang harapnya ngomong-ngomong keimangan aku Berarti karena Allah Tuhan so, pertama yang dikenal manusia urusan mangan Melainkan Quran yifatidhati Uwa huwa yut emu wala yut amsidharani pangeran udhat semarini mangan yut imu pangeran udhat semarini Pengiran so, udhat e, semarini keimangan. udhat semarini pengiran udhat ini wong, do, Alhamdulillah nikmat didaya. orang-orang nikmat kehidupan mangan mati, doang menghidupan ya Ayat itu jelaskan awal nifati batu wah wahyud wa la yuta mana kira pas mangan wheeling ayat wa huwa im atau wheeling ayat amman hadal adi yarzukum in amsa karisko atau pas mau berkeliling kul aroaitum in asbahama alum kauron fahayyadikum dima imai mana lewat ngasini di pulau suwon sange di pulau panjen guniran orang nyampe nusambel nguripot dua mo Tersinggung, mau ngaji, mau ngamuk Diterang, nolong, nolong, tetap berpaham Jadi <tik> Dini ini sapi-apian Mau kok iso para pengeran Lewat jalan mangan, itu gampang oh, no hadis, ini waw inna wuha ta'ala Kalau oh, hadis itu pertama Apal itu dari kitab Al-Adabul mufrad Saya kira itu hanya riwayat Bukhari Di kitab Al-Adabul mufrad ternyata Saya baca di Tirmidhi, di beberapa al Had, al Besitah, banyak banyaklah Hadis itu bertebaran Di mana-mana, berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali jadi kalau berada di malai inna woha ta'ala layarubno anil abdi inna akal al-aklata fayahmaduhu alihah aw syaribah syarbetta fayahmaduhu alihah mau na'wis muji pengiran terus yakin antal hak namun pengiran sing apa? haq malah ini sehingga setua-tua terutama ini nak makan itu juga senak makan itu juga ada yang terdekir ada Take care of a team in the take care of a team the take care